Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat subscriber ataupun yang belum subscribe kali ini sore ini kita jalan-jalan karena waktu sore dan habis hujan ya para sahabat rokok merokok dulu kata orang jawa utut disit utut. ya para sahabat saya harap untuk tonton video ini sampai habis dan subscribe, like komen dan share kali ini saya akan memberikan apa ya namanya saya akan menunjukkan pertanian di daerah sini. Saya sambil jalan-jalan. Nanti saya perlihatkan tanaman Palawija di sini, yaitu cabai. Dan nanti ada kol, ada banyaklah pokoknya. Ada tomat. Merokok, merokok dulu. Untuk diset ya. Ya, langsung saja kita Lihat-lihat